Selanjutnya di episode 11 drama Alchemy of Souls, Jangguk sepertinya tidak akan bisa tidur karena memikirkan perkataan Mudok di episode sebelumnya. Jangguk sepertinya merasa jika cintanya telah ditolak oleh Mudok secara tak langsung. Sementara Mudok yang sudah menjadi pelayan di Songrim akan memulai pekerjaannya untuk hari pertama, tapi dia tidak bisa menemukan Jangguk saat semua penyihir mulai belajar. Mudok yang terlihat sangat kesal akan masuk ke kamar Jangguk dan membangunkannya. Janguk sepertinya benar-benar galau dan tidak ingin bangun karena perkataan Mudok. Hal ini benar-benar membuat hubungan mereka menjadi semakin dekat dan sangat lucu untuk diperhatikan. Mudok juga akan belajar di malam hari saat pekerjaannya sudah selesai. Melihat Mudok belajar sendiri So Yul akan menghampirinya, namun Mudok sepertinya akan langsung pergi dan meninggalkan So Yul. Ditinggalkan sendirian oleh Mudok, So Yul akan duduk termenung memikirkan percakapannya pada Mudok. Soyul sepertinya benar-benar telah sadar jika Mudok hanya perhatian kepada Janguk. Ungkapan perasaan Mudok selama ini hanya sebuah ucapan palsu yang akhirnya membuat Soyul jatuh hati kepadanya. Mudok benar-benar akan dihadapkan dengan cinta segitiga yang intens dengan Soyul dan Janguk. Selain itu Gowon juga akan menambah deretan pria yang memiliki perasaan kepada Mudok. Mudok sepertinya akan menjadi bahan taruhan antara Janguk dan Gowon dalam sebuah pertarungan. Pertarungan antara Gowon dan Janguk akan terlihat sangat sengit. Namun, sepertinya Janguk akan kalah kali ini. Janguk yang terlihat sangat sedih harus merelakan Mudok karena ia telah menjadikannya sebagai bahan taruhan. Namun, Mudok sepertinya tidak ingin berpisah dengan Janguk dan memintanya untuk tetap di sana dan tak meninggalkan Mudok. Mudok sudah jatuh cinta pada Janguk, dan Janguk juga merasakan hal yang sama. Tapi Mudok tidak bisa mencintainya karena dia adalah Naksu dan dia memiliki misi dalam hidupnya. Gowon juga sepertinya akan membiarkan Mudok pergi dan bertemu Janguk lagi. Pada akhirnya Janguk akan menyatakan perasaannya pada Mudok. Pernyataan cinta dari Janguk kepada Mudok akan menjadi hal yang sangat romantis dalam drum ini. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar.